Hai hai hai Apakah kalian pernah mengalami kejadian menyeramkan Seperti ular masuk ke dalam rumah Bagi kebanyakan orang, ular adalah hewan yang menakutkan dan mengancam jiwa Terutama ular yang berbisa Pada kenyataannya, ular seperti hewan liar lainnya Yaitu hewan yang ingin tahu dan mencoba mencari makanan Jika sampai mereka tak sengaja memasuki halaman rumah Terutama ketika musim hujan yang lembab Akan mendapat lingkungan sekitar menjadi basah dan menjadi menarik untuk hewan seperti katak yang akhirnya menarik ular-ular tersebut. Apalagi jika ada anak-anak kecil yang suka bermain di halaman rumah, penting untuk menjaga lingkungan tetap aman, sebab anak masih belum banyak memahami berbagai hal berbahaya di sekeliling mereka. Seperti suatu kejadian, di mana seekor ular sanca dengan panjang 5 meter masuk di rumah warga di Singjai, Sulawesi Selatan.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 Ular sanca tersebut muncul di Jalan Sungai Tangka, Kompleks Pasar Tua, Kecamatan Sinjai Utara pada hari Rabu sekitar 7.30 waktu Indonesia Tengah. Dan diketahui ular itu masuk ke rumah salah satu warga. Ular sanca tersebut memang memiliki panjang sekitar 5 meter dan untuk menangkap sanca ini, petugas bahkan sampai membongkar plafon rumah warga. Ular tersebut berada di atas plafon, jadi kami dari petugas Damkar meminta izin kepada yang punya rumah untuk dilakukan pembongkaran plafon sebelum dievakuasi. Setelah dilakukan pembongkaran plafon, ular tersebut jatuh dan petugas langsung melakukan evakuasi dengan alat khusus. Sebanyak enam personel kami terjunkan untuk melakukan evakuasi, sebut salah satu petugas. Ular sanca dikenal juga dengan nama Ular Piton. Ular ini memiliki kulit yang cantik dengan motif lurik. Ular ini tidak berbisa dan ditemukan di Afrika, Asia dan Australia. Karena motif tubuhnya yang cantik, ular ini sering jadi koleksi komunitas pecinta ular. Ular sanca ini biasanya hidup di habitat area yang lembab dan untuk mangsanya adalah tikus atau ayam. Sehingga ular ini kerap masuk ke permukiman warga untuk mencari makan. Namun karena tak memiliki bisa, ular ini membunuh mangsanya dengan menggunakan tubuhnya. Mereka akan melilit tubuh mangsanya sampai mati. Tahukah kalian sob, lilitan ular sanca ini sangat berbahaya sekali. Bahkan untuk manusia, jika ada seseorang yang dililit ular saja, untuk melepaskan lilitannya saja dibutuhkan 2-3 orang. Semakin orang tersebut panik, ular akan melilit makin kencang, karena mereka bisa merasakan detak jantung manusia yang dililit. Selain lilitannya, ular ini juga akan mengunci lawan dengan ekornya. Ya, hal inilah yang paling bahaya dari ular Sanja karena ekornya itu akan mencari sembilan lubang di tubuh manusia. Nanti ekornya akan masuk dan menguncinya di sana. Dan kalau sudah begini, mangsanya sudah dipastikan tidak akan selamat. Inilah mengapa ular sanca atau piton dianggap mematikan meski tidak memiliki bisa yang beracun. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar.